Oke okay guys selamat siang menjelang sore tuh mancing kita lagi lesu burung madang hei. Hey. ya pokoknya mancing aduh iya oke okay lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh, ini guys mancingnya, guys, aduh. tempatnya jauh, panas, oh. kok kayak, aduh, ampun, okay, guys, panas rak right guys, panas, oh, panas. aduh, eh, okay. samune, cecane. Roti rong Buan, sepenting bisa gombadok. Oke, okay, guys. Oke, okay. oke. Okay. Ha, hai, papale papale papa le, papa le Aduh. Masih sepat, guys. guys oh, mana guys? Mana guys? Sepat babon. sini tempatnya guys di sana udah enggak ada kesini semua ya guys ya, ya. Ah. untung tadinya kesini guys jadi nemu spot ya guys hmm. kalau enggak kesini enggak nemu spot tadi guys Hmm. strike guys, bunyi ya guys lah. strike lagi. Eh, kaget ya. lagi. Pantang Lancar Mas Bro, lancar. Lancar Mas. Hei, lancar kok. Pak nggak cari tadi kasih sini ya guys? Iya. Cari cumpa lapak, ini lapak. zaman nggak enak ini. Gak ada yang tahu ini lapak ini. Ya guys. Kamu aja, kamu nggak tahu kan guys? Tersembunyi. Tersembunyi ini aja tersembunyi ini. Gak ada yang tahu ini. Sabar guys. Minum kita mana, guys? motor, motor guys, yeah. oh, apa tuh guys, hah? hah? Pelut paling guys, belut guys, guys, hah? paling ya guys biasanya gitu bulut guys biasanya aduh gubar guys Aduh, hei guys, aduh, jatuh guys, bisa nggak bos? pantang taruh banyak ini guys ini guys Nih lokasinya guys di rawa-rawa guys pokoknya ya mancing terus pantang taruh pokoknya guys Hmm? Oke guys, pindah guys, lokasi dulu guys, sebelah. Naiklah. Lokasi dulu guys, Lokasi. Ini pancing casting kita, casting nggak dapat. Partner gaya gadis gua, guys. Look uh, here. Oh, diaam keras. Hmm. Allah. harus tenang. Guys. Enak sejuk tempatnya, guys. Pantang taruh, guys, diperbesar gitu kan? Heeh, cepat jari ya, guys. Heeh. Nah, nah. <tuk> Wah, lagi deh. Pantang kali taruh, guys. Iya, lagi deh tertak terus pokoknya guys, nggak guys bertambah belum? uh banyak ini guys, yeah. ini operasi kita guys. besok datang lagi, <coughs> besok siang, besok siang datang lagi wes? besok belum bisa, kita numpang pohon sawit. oh iya, lupa guys. Oh, uh, ngaji, guys. Terakhir guys. Guys. Eh mau pantang taruh, guys. Udah, guys. Terakhir kita, guys. Pulang oh. kita. Oh. Ah. Pancing. Ya. Coba Laji. coba dapatnya, guys. Mantap, guys. Terakhir, guys. Kita pulang, guys. Sudah mulai gelap. Yes. salam Dalam dari Riau. Salah dari Riau. Oke. Okay. gandos.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 wabarakatuh kita pulang dulu oke besok ngomong lagi salam setrek guys dari Riau Oke ini guys pembersihan pembersihan guys kantor mau pulang Tidur dulu Oke okay guys, kita. Oh ininya belum dilepas guys. Oke guys. Masih lah. sudah ngaji guys. Bakalan jam tujuh apa setengah delapan nanti perjalanan jauh ini guys. Ini ya, sekarang tuh kok kotor? Sebuah kok oke, seorang baru kotor. pulang nanti lah yuk masa cuci kurang guys